Sering khawatir rasa cemas yang berlebih dan diikuti dengan rasa gelisah yang berkepanjangan? Jangan disepelekan. Kecemasan dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang berbeda. Misalnya, disebabkan oleh saraf-saraf otak yang gagal untuk mengontrol emosi dan rasa takut pada diri seseorang. Suasana hati menjadi kacau oleh kesedihan atau mengecewakan. Keadaan inilah yang menyebabkan suatu kecemasan pada individu tersebut. Seorang dihinggapi berbagai emosi, seperti takut dan khawatir. Susah tidur juga bisa menjadi gejala kecemasan. Biasanya, mereka yang susah tidur memiliki banyak pikiran atau stres. Karena hal ini menyebabkan rasa cemas pada diri seseorang. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghancurkan rasa khawatir yang berlebihan. Di antaranya sebagai berikut. No more one. Melakukan hal baru. Melakukan hal baru merupakan salah satu cara untuk menghindari rasa cemas yang berlebihan. Mulailah dari hal yang mudah dan Anda sukai terlebih dahulu. Dengan melakukan hal baru, seseorang menemukan banyak hal yang lebih menarik, sehingga dengan sendirinya seseorang merasa senang dan lupa dengan persoalan yang menyebabkan kecemasannya. Number two. Melawan rasa cemas karena berani menghadapi kecemasan yang dapat menyergap dirinya. Seseorang terlihat tenang dan bahagia, menganalisis situasi dan mencari tahu bagaimana menangani masalah. Kecemasan tidak harus dihindari, tetapi harus diatasi. Number 3 Mencari solusi selesaikan persoalan yang menyebabkan rasa cemas berlebihan. Cari dan analisis titik permasalahan yang membuat Anda cemas. Seberapa rumit konflik yang dihadapi. Selesaikan dengan baik. Dengan demikian, Rasa cemas berangsur hilang berganti ketenangan, tidak begitu sulit jika Anda menerima realita dan lapang dada, setidaknya Anda sudah melangkah. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang merasa cemas, mulai dari masalah ekonomi, finansial, keluarga, bisnis, karir dan masih banyak hal yang menyebabkan kecemasan. Efek buruk dari kecemasan juga tidak kalah banyak, jangan menyerah, kita hancurkan kecemasan dengan cara menumbuhkan kebiasaan hebat yang sudah dipaparkan. Jika dirasa video ini bermanfaat silakan subscribe, like, dan share ke akun media sosial Anda. Dengan begitu Anda sudah menolong orang-orang yang mempunyai rasa cemas yang berlebihan. Terima kasih.